Teman-teman, nama saya Tata. Hari ini saya belajar make up. Aku cari contohnya ya. Ini adalah eyeshadow sama pupur Ini adalah lipstik dan eyeliner dan kapas Pupur Lagi satu ya. Untuk untuk sisir rambutku. Ayo kita belajar yuk. Pertama-tama kita sisir dulu. Sisi Sambil layu Satu sekali ya Lagi satu deh Satu sekali ya Belakang sudah deh baru kita gua mana ya? yang kalau sudah cegik rambut baru kita pakai eyeliner, eyeliner buatan, eyeshadow, aja ya. ya Aku ambil kaca <gak> sudah Kada kita <gok> ya. Hmm. mana ya Nih. Belum biar kan udah selesai baru kita pakai ini eyeliner ya kita buka. Uhuhu. Udah warna hitam, tapi yang belum naik dia teman-teman. Nah, -teman. ada lagi satu, satu, satu, Tuh, kayak si seram buat ya. Sudah selesai, teman-teman. Kita tutup. kita. ada orang tua ini teman coba lihat ini aku pakai kota pupur yang lain gimana bayi nggak ada Lalu kita pupur warna putih ah putih sekali Saya nih, teman-teman, gimana lagi? Kita udah selesai, baru kita pakai eyeliner. eyeliner lagi. Saya suka warna nak bagi cute futu ah hitam ni oh, oh my god ni dia hitam semua kayaknya sudah ni aku pakai apa seluruh kurang kena nih oke okay. sudah baru lagi satu baru lagi satu deh eyeliner eyeliner eyeshadow ayo ayo ayo Jelek, ini hmm. hmm. hmm. cantik, tapi kurang jauh, kurang bagus. Sekarang, teman-teman, Kek -teman, pupur. Pu. lagi lagi lagi Mana pipi Yuk ayo ayo bawa juga nih Apa oh, ini? Ku kayaknya ke bawah bumi Ayo Benadin, benerin, benerin, benerin. Oke, okay? ini aku lepasin cepat deh. Pakai ini aja. selesai kak hmm, kayaknya mau indah indah mau kita pakai tangan dari sekejap tunggu dulu ada yang runtuh kaca besar kita wew aku pakai yang AC dulu sudah Gimana ya, pakai lipstick? Eh, hey. aku pakai ini aja deh. Aku enggak bisa kotor. Hey. banyak ya ada kerbengkur oke bisa ter ya, apa nih apa hmm. hmm. Nih. udah selesai kita buang kah nggak ada taruh hmm. udah selesai menurutmu aku cantik apa enggak like dan subscribe yang lupa banyak ya dan yang kok kalau sudah kakak-kakak atau udah dewasa boleh payas dadah ada teman.